Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat Berbahagia Dan kebetulan di bulan Ramadan ini Semoga Puasanya Dari Imsak sampai berbuka Semuanya Mendapatkan ganjaran Kebaikan Kebaikan dan pahala dari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga uh, puasanya sempurna. Ya, teman-teman, uh, ketemu lagi dengan saya, Bang WG, di channel warna grafika studio. Teman-teman, nah pada video kali ini, saya ingin menanggapi dan menjawab uh, banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Pada konten saya sebelumnya, yaitu eh, mengatasi klaim hak cipta pada video lagu dan musik, ya teman-teman, tanpa mengubah apa ya judulnya, tanpa mengubah eh, suara asli ya, itu judulnya gitu. Eh, Di situ banyak yang bertanya-tanya. Eh, Bang, gimana dengan dengan channel saya yang eh, apa ya banyak mengupload musik ya, yang genrenya musik dan lagu-lagu mungkin juga ada teman-teman yang memang eh, apa ya pekerjaannya itu pemain organ tunggal ataupun cover lagu. Ataupun juga Mungkin menciptakan lagu sendiri Ya dan dari Dari komentar-komentar itu e, Banyak juga yang Sudah mencoba monetisasi Namun gagal e, Jadi bagaimana solusinya Gitu ya teman-teman Jadi e, Begini teman-teman ini Menurut pengalaman saya karena Semua channel saya itu isinya Musik lagu gitulah ya karena menurut saya itu yang yang paling enak untuk untuknya review cari subscriber ya di konten itu ya musik dan lagu dibandingkan dengan konten-konten yang lain ya kenapa banyak yang suka bikin konten musik dan lagu karena musik dan lagu itu tidak ada batasan usia agama bahasa ya Kenapa saya bilang seperti itu? Karena usia berapapun kalau kalau dirasa lagunya musiknya enak didengar cocok pasti suka. Terus bahasa juga ya. Kita nggak ngerti bahasanya pun asal kedengarannya enak pasti kita seneng ya. Contohnya lagu India misalnya ya padahal kita nggak ngerti sama sekali eh, bahasa India atau lagu-lagu Barat ya. Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, nyanyinya nyanyi lagu Barat terus, ya kan? Ngedengerin lagu Barat, padahal ngerti juga kagak bener, kagak ya, ya. Jadi itu ya, teman-teman. Uh, walaupun, walaupun sebenarnya konten lagu dan uh, musik ini, sepengetahuan dari saya dan uh, pengalaman saya, itu. CPM nya itu rendah ya, Dibandingkan dengan konten-konten Lain ya Jika jika teman-teman punya uh, Konten videonya Sama kayak saya gado-gado ya Campur-campur ada vlog Ada tutorial ada Ada musik macam-macam, ya Nah untuk CPM RPM itu yang paling rendah ya Di musik sama di lagu Kenapa seperti itu uh, Karena nggak tahu ya mungkin dianggap YouTube itu konten yang nggak ada matinya ya everlasting ya uh, jadi gimana ya uh, nggak ada matinya lah pokoknya sampai kapanpun gitu lagu itu semakin lawas semakin legend gitu ya semakin enak didengerinnya gitu ya uh, contohnya lagu-lagu nostalgia gitu walaupun kawan-kawan konten -kawan, e, kreator ataupun yang hanya sekedar nonton di YouTube itu e, lahiran tahun 2000-an ternyata banyak yang suka lagu-lagu tahun 70, 80, 90 ya seperti itu nah itulah mungkin kenapa RPM-nya e, lebih rendah daripada yang lain mungkin karena kalau dikasih CPM atau RPM yang tinggi itu pakai rugi itu mungkin mungkin mungkin mungkin itu itu saja nah jadi e, begini jawabannya teman-teman mengenai pertanyaan e, apakah konten musik dan lagu Cover lagu lagu buatan sendiri ya e, ataupun main keyboard sendiri itu bisa dimonetisasi jawabannya Eh, tidak bisa dimonetisasi Tapi ada triknya bagaimana itu bisa lolos dimonetisasi ya. Untuk eh, cover lagu yang bisa dimonetisasi Ataupun pemain organ tunggal di pesta-pesta yang mau dimonetisasi gitu ya. Ataupun lagu ciptaannya sendiri mau dimonetisasi bisa. Tapi syaratnya sebelum teman-teman uh, mengajukan monetisasi di saat, di saat uh, sudah mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, teman-teman jangan keburu kegirangan langsung klik uh, itu ya, daftar ya. Gitu. Jadi, teman-teman uh, pastikan semua Video yang mengandung musik, teman-teman ganti dengan musik YouTube dulu, gitu. Jadi, setelah selesai proses, nah, sudah terganti dengan lagu YouTube, baru teman-teman ajukan monetisasi, gitu ya. Nah, seperti itu. Uh, lalu, bagaimana kalau sudah terlanjur mengajukan? Monetisasi terus ditolak, gitu ya. Nah, untuk jawaban yang ini sebentar teman-teman, nyalain ini dulu biar agak ganteng dikit. Tari ya, bentar ya. Nah, untuk untuk eh, pertanyaan ini permasalahan ini ya. Eh, saya banyak eh, ngomongnya, nggak apa-apa ya, karena saya bukan orang pinter, saya orang bodoh. Jadi, kalau ngomong harus mikir dulu ya, teman-teman. Ya, untuk permasalahan, eh, kalau sudah monet ditolak, ya ini untuk konten musik, lagu, cover, ya, ciptaan sendiri. Nah, ini ada yang eh, bisa dimonetisasi di saat setelah selesai 30 hari ya. Kan ditolak nih, ada ada pil, ada banding. Ada ada nunggu 30 hari ya. Nah, kalau sudah begitu teman-teman jangan coba-coba banding ya, karena syaratnya banding itu kita tidak boleh membuat perubahan apapun apalagi menghapus ya. Jadi, kalau sudah kalau sudah ditolak Ya, e, Terus kita ganti dulu e, Dengan musik youtube Lalu banding Itu tetap tidak akan disetujui Jadi Pilihan satu-satunya teman-teman Yaitu menunggu 30 hari Gitu Kalau saran saya sih e, Sembari menunggu 30 hari itu, itu kan cukup lama Jadi biarkan saja Teman-teman itu Video-video tersebut Jangan langsung di ini ya, jangan langsung dirubah musik YouTube ya, gitu. Teman-teman uh, biarkan saja. Uh, justru di situ, di saat ditolak teman-teman justru uh, disitulah kesempatan untuk menarik uh, pengunjung untuk lebih banyak memberikan subscribe ya, untuk teman-teman mendapatkan lebih banyak view, lebih banyak subscribe seperti itu. Uh, kalau kalau saya sih pernah ditolak seperti itu saya justru malah lebih gila musik-musik yang viral viral yang kena klaim hak cipta pun saya masukin terus gitu bahkan film pun saya masukin di saat saya ditolak monetisasi nah setelah itu eh, satu minggu satu minggu sebelum sebelum kan 30 hari ya sisa satu minggu lagi baru saya beresin tunnelnya jadi eh, semua semua musik lagu yang yang terkena klaim hak cipta saya ganti dulu dengan musik itu. Teman-teman. Dan eh, saya kan waktu itu juga upload film-film ya, film-film kan pada kena klaim hak cipta semua tuh. Kalau dimonetisasi dolar merah. Nah, itu saya hapus-hapus. Tapi jam tayang eh, jam tayang memang hilang view juga hilang, tapi subscribe kan tidak hilang, tetap nah itu keuntungannya, poinnya ya, nah jadi untuk uh, konten video atau musik yang memang disitu nampak wajah kreatornya, nampak wajah teman-teman gitu, ataupun nampak teman-teman lagi main gitu ya uh, dan di situ juga eh, videonya bukan video video ini ya image ya bukan bukan video gambar tak bergerak ya tapi gambar yang bergerak misalnya misalnya di cover lagunya itu ada bunga bunga ada ada misalnya perjalanan atau macam macam lah pokoknya yang bergerak dan itu original adalah video teman teman Teman-teman bisa mengganti dengan uh, Musik Youtube Tanpa harus menghapus Video ya. Nah setelah selesai Baru teman-teman ajukan Monetisasi kembali ya, Itu insya Allah Lolos monetisasi Akan tetapi Apabila teman-teman uh, Video musik dan lagunya itu Uh, hanya berupa gambar-gambar gitu ya, berupa gambar-gambar, terus uh, teks-teks gitu ya kayak kayak banyak tuh kita temui di konten-konten lirik lirik lagu ya, gitu ya lirik lagu cuma ada gambar yang tidak bergerak, cuma teksnya saja yang berganti-ganti. Nah itu yang nggak selamat teman-teman. Jadi kalau sudah ditolak appeal tidak bisa. Uh, juga uh, pas di saat mengajukan itu sepengetahuan saya itu pasti ditolak karena saya pernah bikin begitu ditolak nggak nggak lolos ya tapi nggak tahu ya kalau ada yang beruntung terus lolos ya tapi setahu saya di beberapa channel saya saya punya beberapa channel saya punya channel Tobi Auli, uh, Bang WG channel, Hasbi Hapiza channel ya nah Terus orkes setengah tiang channel Banyak channel saya pokoknya teman-teman Dan itu sudah monet semua Ya gitu Kontennya rata-rata musik lagu e, Lagi karaokean di cafe Terus e, Sama kawan-kawan main keyboard gitu di pesta-pesta Misalnya gitu Nah itu lolos ya Yang penting ada nampak wajah kita Gitu ya teman-teman Jadi Buat teman-teman yang eh, bikin cover lagu Yang kawan-kawan pemula nih yang belum monet ya Dari sekarang disiapkan Bikin cover lagu Ataupun lagu ciptaannya sendiri Ya itu background videonya harus Yang original dan yang bergerak Kalau bisa ada penampakan lah Penampaan wajah kita Ataupun eh, orang yang sedang memainkan alat musiknya itu nah kalau seandainya teman-teman itu background videonya ngambil cuma dari Google hanya gambar eh, misalnya artis ini ini lagu ini artisnya ini terus dijadikan background terus cuma ada teks-teks itu nggak akan lolos ya nggak akan lolos walaupun di video kalian tidak ada klaim hak ciptanya ya nah jadi bagaimana bang kalau sudah gitu ya mau nggak mau hapus gitu tapi nggak ada klaim hak ciptanya iya hapus tapi bu uh, bukan bukannya berarti sia-sia gitu jadi setelah dihapus ya nah teman-teman kan bisa simpan nanti setelah monet baru video-video itu diupload kembali yang dihapus tadi ya video yang dihapus itu diupload di saat sudah monet makanya kalau teman-teman perhatikan channel-channel yang subscribernya sudah besar terus kontennya musik lagu, gitu ya kok bisa monet coba kalau kalian klik ke channelnya, terus kalian ke videonya lihat ke paling bawah gitu, itu pasti ada video vlog biasa video-video asal-asalan amburadul gitu, nah itulah fondasi mereka untuk mendapatkan seribu subscriber 4.000 jam tayang dan pondasi mereka kalau suatu saat suatu saat mereka terkena dismonetisasi nah, kalau teman-teman melihat ada eh, album lagu misalnya ya eh, album lagu artis A misalnya, tapi eh, disitu background videonya kok jalanan, terus eh, background videonya awan, pemandangan ataupun dia lagi di mana kongko kongko -kong, kayak kayaknya kok nggak matching gitu tapi lagunya lagu-lagu populer lagu-lagu yang enak didengar kenapa gitu nah, jadi mereka yang sudah mengerti memang sengaja uh, membackup channelnya jadi di saat suatu saat ada yang mengkomplain tentang video tersebut atau ada yang mengklaim Ya, Lalu kemudian e, channel tersebut dismonetisasi Mereka tidak perlu menghapus video Jadi mereka hanya tinggal mengganti musik youtube Nah seperti itu ya teman-teman mengganti musik youtube e, Jadi karena tidak menghapus video Otomatis jam tayang dan view tetap tidak habis teman-teman Ya, tidak habis Nah, begitu juga uh, dengan konten-konten film Banyak yang upload-upload uh, film Misalnya di di depannya ada di sebelum-sebelum film itu mulai Misalnya, nah itu misalnya ada ada intronya dulu Ya, ataupun ada muncul orangnya uh, Say hello lah Gitu, misalnya kayak di tempat saya Halo saya warna grafika e, pada video kali ini akan menampilkan film si pitung misalnya seperti itu nah itu e, walaupun terkesan membosankan tapi itu untuk keselamatan channel teman-teman jadi di saat di saat dismonetisasi gitu kita tinggal tinggal ini aja tinggal potong bagian filmnya sisakan intronya gitu nah jadi kan kita nggak perlu nggak perlu menghapus video perolehan jam tayang dan view tetap gitu jadi kita nggak kelabakan setelah dismonetisasi harus ngejar 4000 jam tayang lagi gitu ya teman-teman lihat -teman, ya triknya ya teman-teman jadi silahkan saja yang yang kontennya eh, musik main organ ataupun nyanyi-nyanyi di cafe di tempat karaoke terus dimasukin ke channel YouTube ataupun video vlognya mengandung musik ataupun lagu ya gitu. Kalau kalau misalnya sudah ditolak monet ditolak monetisasi gitu. Jangan jangan inilah, jangan banding, jangan nepil tapi tunggu saja 30 hari, teman-teman boleh boleh mengganti musiknya dengan musik YouTube gitu. Lalu ajukan lagi itu insya Allah disetujui kok di beberapa channel saya disetujui gitu ya itu masih bisa selamat dan setelah disetujui monetisasi baru ikuti tutorial saya yang itu video-video apa yang sudah dikasih yang sudah diganti dengan musik YouTube-nya itu musik YouTube-nya itu di di, di lagi dihapus jadi kan kembali ke suara awal misalnya e, misalnya Album lagu Dul Sumbang Atau cover lagu Dul Sumbang Atau teman-teman lagi main organ Lagu Dul Sumbang Nah itu bisa kembali ke eh, Lagu atau musik awal Tanpa ada masalah Jadi tetap bisa menghasilkan cuan Ya teman-teman Tapi buat yang Kasus kedua Dia cover lagu Dia eh, lagu ciptaan sendiri Ataupun main musik Uh, tanpa ada uh, gambar real uh, background video yang real yang original ada tampak wajahnya itu harus hapus video kalau enggak, mau berapa kalipun mengajukan teman-teman tidak akan uh, setuju monetisasinya lain halnya kalau teman-teman punya lagu ciptaan sendiri terus e, lagu ciptanya itu sudah didaftarkan ya ke klaim hak cipta sudah terregister nah itu ada ada kemungkinan untuk dimonetisasi jadi kalaupun e, ditolak monetisasi kalau lagu ciptanya sendiri itu sudah didaftarkan teman-teman bisa ajukan banding dengan menunjukkan bukti-bukti gitu nah bukti-buktinya bagaimana saat bandingnya Uh, pertama video uh, Itu maksimal 5 menit Tidak boleh lebih 5 menit lewat satu detik pun Itu tidak boleh ya uh, Misalnya Kalau lima menit kurang satu detik Boleh Lalu uh, Dalam video yang Maksimal 5 menit itu Teman-teman di satu menit pertama Harus sudah mampu menjelaskan Uh, nama teman-teman misalnya nama teman-teman siapa misalnya bang wg nama channelnya apa warna grafika studio uh, hello team my name is bang uh, bang wg my channel name is warna grafika studio uh, content in my channel is music and song gitulah misalnya sudah sudah menjabarkan lah ya nama pemilik Konten, nama channel, eh, nama pemilik channel, nama channelnya terus isi dari channelnya ya. Lalu, eh, video tersebut harus disampaikan dalam bahasa yang didukung oleh YouTube. Saya pernah bikin video banding itu pakai bahasa Indonesia dan ditolak gitu, eh, berarti bahasa Indonesia nggak didukung ya, mungkin karena saya pakai bahasa Indonesia waktu itu ditolak jadi saya kemudian saya bikin video pakai bahasa Inggris dengan sangat terpaksa walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris saya ketik dulu apa yang mau saya bicarakan mau saya sampaikan di video gitu jadi saya ketik semuanya, saya konsep lalu saya translate, translatekan dengan menggunakan bantuan dari Google Translate nah dari Google Translate itulah Uh, baru saya baca nah, gitu Jadi sembari direkam Saya baca Lalu berhubung uh, saya tidak bahasa, bisa bahasa Inggris Jadi otomatis yang saya baca itu Pastinya belepotan dong Tidak tidak sesuai lafasnya ya Apa sih lafasnya kalau bahasa Inggrisnya ah, Pokoknya itu pengucapannya nggak pas lah ya Kadang-kadang karena kita bukan orang Inggris ya Bukan orang Barat Aduh, rokok saya Atau, temen -temen. Nah, saya lanjut Jadi, disitu saya sempurnakan lagi Dengan Menambahkan subtitle Nah, jadi di subtitle itu baru uh, Kita bisa tambahkan teks text. Teksnya kan diambil dari mana? Dari Kata-kata uh, kita yang sudah kita transfer Di Google Translate tadi, jadi di subtitle itu kita tambahkan gitu. Jadi kita sesuaikan timingnya ya uh, dengan saat kita mengucap. Gitu, nggak nggak lama kok sebentar. Soalnya cuma video 5 menit kurang lah. Jadi teman-teman harus itu. Lalu uh, tunjukkan uh, dengan alat musik apa teman-teman membuat lagu itu. Misalnya teman-teman punya keyboard, punya gitar. Atau punya kincring Teman-teman jadi harus minta Mungkin minta bantuan teman atau timnya Untuk merekam Seolah-olah teman-teman sedang Memainkan alat musik Dan sembari menciptakan lagu Nah lalu Syairnya itu teman-teman harus Tunjukkan juga loh Kalau memang itu lagu ciptaan teman-teman Nah kalau, kalau itu sudah diregister Mungkin teman-teman harus eh, Sertakan juga E, registernya itu pada video mungkin bisa teman-teman sebut udah gitu mungkin registernya di foto atau di scan atau screenshot dimasukkan ke dalam video ya gitu agak rumit sih tapi memang ya demi demonetisasi apa boleh buat nah seperti itu ya jadi semuanya yang membuktikan e, bahwa memang lagu itu milik teman-teman harus bisa teman-teman tunjukkan ya nggak e, sampai di situ teman-teman juga harus tunjukkan bagaimana cara teman-teman mengedit videonya. Pakai aplikasi apa. Ya, gitu. Aplikasi editing videonya pakai apa. Jadi, teman-teman harus tunjukkan. Bayangkan dalam 5 menit itu. Memang agak ribet kalau banding, ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah itu teman-teman render, lalu upload ke channel teman-teman. Namun, di situ, teman-teman harus setting di unlisted. Ya, kan saat upload ada private, unlisted, ada publish, jadi teman-teman pilih yang tengah yang unlisted, nah setelah setelah selesai terupload tersimpan unlisted, teman-teman ke monetisasi lagi baru klik banding ya, nah linknya dari video video banding teman-teman itu yang unlisted itu di copy dipastikan di kolom bandingnya itu baru dikirim Nah, biasanya itu pengecekannya empat belas hari lamanya. Tapi, pengalaman saya mengajukan banding itu dua hari, tiga hari. Sudah ada e, jawabannya. Biasanya yang ngeceknya itu ada tiga, e, karena saya, saya lihat selalu view-nya tiga. Ya, gitu, mau mau kondisinya diterima atau ditolak view nya itu tiga, berarti mungkin tiga orang yang memeriksa gitu teman -teman. karena selain selain kita orang lain kan nggak bisa lihat video kita karena unlisted ya berarti otomatis dari tim tim uh, google nah yang harus teman teman perhatikan di saat teman teman ditolak monetisasi terus mau banding teman teman jangan terburu buru jangan saat itu ditolak terus langsung teman teman mengajukan banding Biarkan saja dulu ya Agak seminggu dua minggu Ya gitu ya Oh enggak sorry Karena kan waktunya cuma 14 hari tuh Ya untuk mengajukan banding Jadi kalau bisa teman-teman e, Seminggu setelah ditolak Baru mengajukan Jangan langsung hari itu ya Jadi mungkin kalau Kalau langsung mengajukan Dianggapnya kita nggak mikir kesalahan kita Dan kita nggak mengoreksi apa kesalahan kita karena beberapa kali saya pernah dua kali mengajukan banding buru-buru itu karena merasa nggak salah e, paginya kena dismonet e, atau paginya lagi e, ditolak misalnya ya sama tuh antara dismonet dari konten dengan ditolak monetisasi itu ya itu sama problemnya jadi e, itu malamnya misalnya saya langsung ajukan itu pasti ditolak punya gitu. nggak pernah ada yang disetujui kalau terburu-buru tapi kalau sudah di last minute gitu, kita sudah seminggu sisa seminggu lagi ataupun kita sudah nunggu 10 hari mengajukan itu biasanya sehari sudah ada jawaban diterima atau ditolak, sehari dua hari sudah ada ditolak, ya gitu ya teman-teman ya semoga Uh, info saya ini bermanfaat Dan jika teman-teman masih kurang paham juga Kurang mengerti juga tentang apa yang saya jelaskan Silahkan teman-teman boleh uh, chat pribadi saya ke ke WA saya ya Teman-teman ya Nah aduh saya lupa WA saya itu uh, Pokoknya teman-teman carilah di, di video saya itu pasti Uh, yang di video-video karaoke itu Banyak tuh ada Ada ini saya Ada nomor WA saya Ya teman-teman ya Saya lupa nomornya teman-teman ya Nanti teman-teman WA ke situ deh Tadi saya mau catat lupa Oke so, semoga bermanfaat Ya teman-teman Oh kalau enggak nanti nomor WA saya Saya taruh di deskripsi deh Ya kalau buat teman-teman yang Yang mau tanya-tanya ya oke okay, semoga bermanfaat ya teman-teman ya sorry ini saya juga pemula sama dengan kalian masih belajar namun saya ingin berbagi eh, siapa tahu bermanfaat dan jadi pahala yang terus mengalir buat saya dan siapa tahu apa yang saya sampaikan ini bisa membawa teman-teman eh, dan channelnya ke menuju sukses ya teman-teman ya jangan lupa like subscribe Comment and share jika teman-teman suka. Kalau nggak suka boleh di dislike. silahkan. saya doakan buat teman-teman yang sudah mencapot mendukung yang sudah bersahabat dengan warna grafika semakin sukses lancar eh, channelnya sukses channelnya lancar di usahanya di dunia nyata lancar pekerjaannya di dunia nyata sehat semua sekeluarga ya nah bahagia semuanya semua permasalahan yang berat-berat dapat diselesaikan dengan dengan cepat dan dengan penyelesaian yang terbaik dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah Amin Oke akhirnya saya pamit undur diri Wabilahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu